Selamat malam Salam kasih dalam Tuhan Salam sejahtera Assalamualaikum ya, Sebelum tidur Kita baca firman Tuhan dulu Dan biar hati itu merasa tenang Merasa sejuk dan damai Saat kita bangun kita merasa ada perubahannya yang baru dalam hidup kita Amin Terima kasih yang sudah mampir di channel aku, yang sudah nonton channel aku, mohon bantu dalam doa dan dukungannya, ya channel aku bisa berkembang, Amin. Kalau berkembang, puji Tuhan ya. Kalau berkembang wah luar biasa. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Oke pembacaan firman Tuhan hari ini dalam Roma 5 Sebab itu kita hidup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 akan menerima kemuliaan dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah juga dalam kesensaraan kita karena itu kita tahu bahwa kesensaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena Allah telah dicurahkan Di dalam hati kita Oleh roh kudus Yang telah dikarniakan kepada kita Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati Untuk kita Orang-orang yang Durha kepada Waktu yang Ditemukan oleh Allah Sebab itu Muda seorang Mau mati untuk Orang yang benar tetapi mungkin untuk orang yang baik Ada orang yang berani mati Akan tetapi Allah menunjukkan kasih karunia kepada kita Oleh karena kasih karunia Yang telah mati untuk kita Ketika kita kita berdosa Lebih dari karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya Kita pasti akan diselamatkan dari muka Allah bab jika kita hati murka Allah. Sebab itu kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah. Kematian anaknya lebih. Lebih, lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja kita malam bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu, Amin. Puji Tuhan firman Tuhan yang indah memberkati kita semuanya. Kas <tuh> Dari bapa surgawi, Amin. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. kasih dari temanmu Hidupku, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus. Mohon maaf, suara saya agak hilang karena saya ini kan sudah tahu ulang-ulang. Saya ulangi, radang aku ya, ada sedikit gangguan, gangguan radang aku ya. Oke okay, mari kita say. Sebelum terus ya ini berdoa Sama-sama Kita berdoa Ya biar tidur kita nyenak Nyenyak dan enak Oke okay? bangun dalam Sesuatu yang baru dalam kehidupan kita Di pagi hari, amin Terima kasih Tuhan Yesus Buat penyertaanmu Kasih karuniamu dalam kehidupan kami Hamba bersyukur Engkau sungguh baik menyerta hidupku Engkau menjaga hamba walaupun hamba dalam kehidupan hamba sekarang ini hamba menjalani hidup seorang diri tapi hamba tahu bahwa hamba tidak pernah seorang diri ada Tuhan Yesus selalu bersamaku Tuhan menjagaku, Tuhan melindungiku Tuhan menyertai setiap langkahku. segala sesuatu yang kuterima kujalani Tuhan Tuhan bukakan jalan berkatmu atas hidupku Tuhan Yesus terima kasih Bapak walaupun dalam keadaan kekurangan apapun Tuhan tapi Tuhan tidak pernah membiarkan aku sampai mengalami kesusahan dalam hidupku. Terima kasih buat pemulihan, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan. Terima kasih Bapak biarlah sepanjang malam hari ini. Yang Bapak bisa tidur dan nyenyak dan bangun di pagi hari Mendapatkan kekuatan yang kesegara, yang baru daripada kamu. Bapak kami yang di sorga. Kuduskala namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakMu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Ampuni atas kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah pada kami Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan Tapi engkau Bapak yang lepas kenapa ambil kerajaan Karena engkau Bapak yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Haleluya, haleluya Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Shalom Selamat malam, selamat tidur Tuhan memberkati kita semuanya